surgaannya para slotter. Hello, welcome back to my channel ya guys. ya kali ini gue bermain di uh, Play Play yang gue pilih kali ini adalah Sweet Bonanza ya, teman-teman ya. Contohnya saya bakal cari dan sedikit 200 atau bisa baik 200 tapi mau nambah 500 caranya simpel teman-teman makin semua jenis teman-teman manual tanpa tambahan sampai yang oke sudah Jangan teman-teman double teman-teman aktifin Pernama. pin cepat online teman-teman kita cocok-cocok sampai di kaper keluar kita teman-teman memang yang sama dia biasa dengan seperti ini akan memuntahkan yang banyak -banyak. Gitu, ya, teman, -teman. <tuk> oke okay. seperti itu pola yang sudah saya pelajari selama tadi ya, teman, -teman. Ya, gitu. isinya berapa teman-teman cukup baik, bener, 8 cukup 8 baik ya. ini cukup baik sangat ini gratisan temen ya kalau beli 200 ya dengan kodak kita dapetin gratisan di 240 ya cuman kan saya nggak tua semangkanya saya nggak di lagi Ya. Kita tunggu lagi teman-teman. bersama teman-teman dapat lima putaran lagi. Kembali manik putaran lagi ya. Bang namanya okay. Oke saya tak buat memang satu lagi teman-teman ya. ini apa sih teman-teman? ini apa teman-temannya? kita sekarang di apa namanya teman-teman? dia riset dulu dengan turmo 10 kali teman-teman ya. riset 2400 lagi. untuk riset kita cukup turmo 10 kali lalu kita ulangin mulai beritani buat mencari gratisan ya teman-teman? karena lumayan cocok-cocok memang saja gratisan pak turun dan ya teman-teman oke kita masuk lagi ke oke kita masuk lagi ke level kita kita coba kita kita coba teman Oke okay, nah ada yang konek, teman-teman teman-teman Langsung nyalain campur bed-nya Dan yang lain di speedpad online teman-teman ya Kita cocol-cocol lagi Sampai di gelapisan yang munculan ya teman-teman Cukup baik Artinya pecah teman-teman Oke sudah ada tiga skater Sayang nyangkut Satu lagi teman-teman, dari mana nyangkut ya teman-teman Tidak Kita cocol-cocol manual-manus ya teman-teman Dan jempol jariku langsung jadi Jutawan life's 1, 6, 8, karena pola ini efektif untuk mengeluarkan yang namanya sketser gratis ya, teman -teman. sudah ada satu mudah-mudahan bisa satu lagi eh satu satu lagi marah jadi gratis. 168 sangat penuh warna tapi tidak yang pecah aku teman-teman oke keranjian kedua kita teman-teman ya, teman-teman ya. bisa ikut juga baik, oke bisa konfirmasi, ada pengalaman dulu dan semangat sangat baik teman-teman ya, sangat baik teman-teman yang teman -teman, ya. menjadikan kita fenomenal dan menjadi batas tertinggi buat ya, teman-teman, sangat baik sangat ciamik teman-teman ya. Kita lihat ya. kita tunggu ya teman-teman ya, kita saksikan bersama-sama. Dengan jemput jari ku langsung lagi ke tawan life slot 168 bukan asal mainan Tantra siapang ke tawang cepat, cepat semakan Oh mandi pagi aku pergi pakai Ferrari, besok malam pengen makannya di Itali Punya banyak mani ku beli pulau Bali, pesawat riba diesel datang menemani Mari, mari, mari, mari, ada rata lagi mungkin ketinggian aja namanya berangan memang cukup baik yang sangat banyak teman-teman sayang kali dengan maksimal cuman-cuman tidak apa kita coba lagi dengan caranya kita dulu di sepuluh teman-teman ya teman-teman sampai lima kali hari aku kajian cukup dengan jempol jariku langsung jadi jutawan live slot di bukan asal mainan eh. Di sini, saya selesai ya mau dilanjut atau tidak saya tapi dari mana 100 ribu sudah dengan pola tadi ya teman-teman bisa lihat dari awal, ya jangan lupa subscribe itu saya dan kita ikuti pola-pola jajah dari namanya e sport pola tanda teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti teman-teman saya selesai dari 100 dari eh dari 100 ribu itu hayalanmu mau